Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Solehin DKR RT nya Youtuber Indonesia Kalau yang mau tepuk tangan Dipersilahkan Kalau yang tidak mau Boleh dikejari Hari ini tanggal 25 November Hari Minggu Dan waktunya istirahat Tapi Pak RT malah shotting karena takut warganya mencari-cari Pak RT. Semalam ada yang bertanya kepada Pak RT lewat email. Pertanyaannya begini, Pak, bagaimana cara cepat mendapatkan 1000 subscriber? Caranya juga saya belum tahu <SILENCIO> Kalau sudah tahu Pak RT subscribernya juga udah banyak <SILENCIO> Tapi bohong Pak RT sebenarnya udah tahu Apa itu caranya? Caranya gampang <SILENCIO> Yang pertama teman-teman harus sering rajin-rajin berkunjung di youtuber pemula misalnya sering berkunjung di channel pak RT nanti di situ kalian saling berinteraksi oh. tapi itu kan cara-cara yang banyak diajarkan orang pak RT iya betul ada kelemahannya yaitu sering dianggap spam karena orang-orang kan berambisi ingin cepat mendapatkan 1000 subscriber juga dong. Lalu apa ada cara lain untuk mendapatkan 1000 subscriber? Ada dong. Cara yang kedua, teman-teman harus bisa mengeluarkan Om Jin. Wani wiro. Namun, cara itu ada kelemahannya, yaitu kita akan menguras isi dompet. Nanti kita tidak makan selama sebulan. Hmm. Cara yang ketiga, yaitu teman-teman bisa menggunakan metode suap. Apa itu? Metode super tank. Apa itu super tank pak RT? Super tank itu loh Yang ngirim hadiah ke channel-channel yang udah monetisasi Yang udah besar Nanti channel teman-teman dipromosikan Wow! <tik> Namun cara itu juga termasuk tidak sehat Kenapa? Karena Kita ngasih amplop untuk Agar kita komentarnya ada di atas, alias di ping oleh pemilik channel YouTube itu. Oh Pak RT tahu, tahu dong, karena Pak RT sering komentar, tapi jam kurang di ping sama channel besar giliran yang ngasih super tank nanti dapat ping. Dan cara itu kurang relevan karena kalian belum tentu punya karya yang bagus tapi tidak masalah sebenarnya ada lagi ini satu cara yang benar-benar relevan benar-benar gotong royong yaitu satu orang 10 akun kali 100 orang dapat 1000 subscriber Wow, ini baru keren. <SILENGALAN> <SILENGALAN> Pak RT bohong. No, no, no, no. Pak RT tidak bohong. Pak RT kali ini sedang menerapkan metode itu. Kalau teman-teman tidak percaya, silahkan kunjungi channel Pak RT. Nanti di situ ada teman-teman yang menunggu kalian satu orang 10 akun kali 100 dapat 1000 subscriber. Jika teman-teman ingin berminat, jika teman-teman berminat ingin bergabung, silahkan kunjungi video saya yang dua hari lalu. Nanti di situ ada kolom deskripsi. Nah di kolom deskripsi. deskripsi. Ada tombol untuk bergabung bersama Pak RT dan teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan berkecil hati jika subscribernya masih di bawah 100. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.